Eh, kamu aku, patut ke dengan mung siapa ke buat umuh di atas, -atas bukit? Tebuk, tebuk, tebuk bukit sebagai umuh dan sebagainya. Padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik. Maknanya, bukit lari, buat umuh atas bukit tak. Tapi tujuan kamu buat tu adalah untuk nak pergi buat diraka kepada Allah. Nak pergi zina, nak pergi minum agak nak pergi jolly, judi kalau kita gambar zaman-zaman learning, resort-resort, orang-orang yang duduk atas atas bukit, Nah, sedadu-sedadu pun tak sapa. Saya biasa tengok, saya pergi di satu kubur, tengok bekas, ya sepik, no atas kubur. Sebab apa? Sebab wakah, orang duduk usung, di pergi tunggu tunggu kubur tu. Budak-budak wairun, naik di atas wakah, atas kubur, kod gi isak yang septic. Pas dadu mana nak gi nak gi gag atau nak kubur. Ha nak ayat katanya. Atas risaq dan sebagainya atas-atas bukit. Tak ada siapa nak gi. Nak gi igat atau nak gi uh, apa ni song so tak ada. Itulah orang-orang zaman dulu dia buat macam tu. Orang zaman learning ni turut ikut patibak gapo hok orang dulu duk buat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع على انكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون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 Inna fi thalika la ayatan wama kana aktharhum mu'minim. Wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim. Ayat 128 sampai 140 suratul syuara. InsyaAllah kita berhabis kesah Nabi Hud dengan kaum dia. Uleh ayat kemarin dua tiga ayat nya itunya ayat 128 ni Allah firman kata-kata Nabi Hud dengan kaum dia. Nabi Hud katanya patuk ke kamu mendirikan pada tiap-tiap tempat yang tinggi bangune-bangune yang tersergam. Maknanya hei kaum aku patuk kedok dengan mung gagah. Sapa ke buat umuh di atas-atas bukit. Tebuk-tebuk tebuk bukit sebagai rumah dan sebagainya padahal kamu tidak membuatnya dengan sesuatu tujuan yang baik maknanya bukit lari buat umuh atas bukit tak. tapi tujuan kamu buat tu adalah untuk nak pergi buat dirakor kepada Allah nak pergi zina, nak pergi minum arok nak pergi joli judi kalau kita gambar zaman-zaman zaman learning resort resort, orang pasang duduk atas bukit sedadu-sedadu nah, pun tak sapa jadi saya biasa tengoklah. Saya pergi di satu kubur tengok bekas ya septic noh atas kubur. Sebab apa? Sebab wakah orang duk usung duk pergi tunggu tunggu kubur tu. Budak-budak wairun, naik duk atas wakah, atas kubur kau duk gi isak ya septic. Pas dadu mana nak gi nak gi gap orang dak atas kubur. Ha nak ayat katanya. Atas resort dan sebagainya, atas-atas bukit. Tak ada siapa nak pergi. Nak pergi igat atau nak pergi... Apa ni? song Tak ada. Itulah orang-orang zamil dulu dia buat macam tu. Orang-orang learning ni turut ikut. Tiba-tiba, berapa orang, orang dulu duduk buat. Masya Allah. Nah, ni Nabi Hud nasihat kepada kaum dia. Dan kamu pula bersusah payuh Mendirikan istano-istano Dan benteng-benteng yang kukuh Benteng maknanya kampeng Benda-benda eh? yang dia buat Pasang taksiwi Orang cucum dan sebagainya Dengan harapnya hendak kekal hidup selama-lamanya Wa umuh besar Wa gotu wa guna juguk besar Seolah-olah katanya taksi mati Nak duduk atas muka dunia ni Selama-lamanya Pabila Tuhir tegur lagu ni di dalam Qur'an melalui perkataan nabi, nabi Hud kepada kaum dia, kita pun boleh mikir juga. Bila kita nak buat gapa-gapa untuk diri kita ataupun keluarga kita, jangan siapa nampak katanya, eh tak sehati kalau lagu mana. Nah, tu gitu. Joguknya buat. Habis. Lan-lan, kadang-kadang umuh tu habis Dah tahu berapa juta dah peradap dengan gotong masya-Allah siapa kau berdoa oh. nah, ha tu sungguh katanya nak seni orang okay, yang Allah Taala beri apa ni beri apa ni rezeki yang begitu banyak alhamdulillah dia kena syukur kepada Allah walaupun dia sedekah walaupun dia keluar zakat tapi kita kena ingat katanya nah dalam Islam dalam hidup kita ni dia adanya daruriah hajiyah tahsiniyah Ha ini tiga perkara boleh jadi kita mikoi kunu tu lai tapi kalau borog yak pak oh benda ni iaitu nya daruriah benda hok camping benda hok maknanyo kita kalau tak ada benda tu tak boleh duduk ha ni maknanyo benda tu apa umuh kita kena ada pakaian kita kena ada nah, dan makan ni gapo kita kena ada ini, benda camping bagi tiap-tiap diri tapi ba lepas pada tu dia panggil hajat hajat maknanyo benda hok kita berhajat kalulah ada tak ada boleh jadi kalau tak ada susah kalau ada alhamdulillah maknanya boleh duduk tu je panggil hajiat ya. tapi lebih pada tu tahsinat ataupun tahsiniah benar untuk nak perada-perada kalau tak ada boleh tak boleh tak ada gapo dia tak mati je ya orang okay, pun tak ada dihina kita, orang okay, tak ada dipelekeh ke kita, katanya kita ada duit apa tak buat umum juga besar, tak beli kereta, apa ni, puluh-puluh juta, orang okay, tak kata. Tu maknanya lebih lah. Tahsiniat maknanya benar yang lebih daripada keperluan hajat diri kita. Sebab itulah kita kena kandung kepada diri kita, hidup kita ni, setakat mana kita berhajat dan kita boleh duduk mata sekadar tu. Nah kita kena ingat katanya hidup atas muka dunia ni walaupun mewah setakat mana sekalipun akhir sekali jadi hak ore. Walaupun jadi hak anak kita, jadi hak bini kita ataupun waris-waris kita tapi apa kalau duduk kace siapa begitumu nak nak mau jadi hidup mewah dan sebagainya masya-Allah nak. Ayat 130 dan apabila kamu memukul atau menyeksa kamu melakukan yang demikian dengan kejam, bengis. Ini Allah adalah pendirian, Puan-puan saya, Ganah-ganah. Kaum Nabi Hud ni, Apabila berlaku gapa-gapa, Ataupun buat keputusan, Pukul oge, goda oge, Ataupun buat tatsim, Gapa-gapa. Jadi, tak ada nampak katanya, Num-nuan. Tak. Puan-puan yang berlaku, cargo berlaku dalam cara hidup pokok-pokok dia. Nah, ini dalam tafsir katanya yasifuhum bil quwwati wal ghilzati wal jabarut. Allah sifatkan mereka itu dengan pasang kerah, kasa dan kedabai. Allah, tak ada Allah dah. Ini ayat-ayat yang Allah Taala sifat di dalam quran ni, benda ni benda penting. Nah, semua dalam quran walaupun so huruf ataupun so ayat, so ayat tu banyak. So huruf pun Allah tak Taala ayat, benda tu adalah benda penting kita kena ingat sama walaupun ayat tu berulang-ulang-ulang-ulang tapi ia adalah benda penting apabila ia adalah kalamullah Nabi Hud nasihat pula kaum dia oleh itu takutlah kamu akan kemurkaan Allah dan kepada kepadaku Ini pasal dua kali satu-satu to tu fattakullaha wa atiun Nabi Nuh pun besar lagu tu nah apa tu mari ayat ni pun macam itulah pula kisah okay, so, ha Nabi Hut, belum pada ni, iaitu Nabi Lut Pesah juga kepada kaumnya Fattakullaha wa Nah Kita kalau dia payah nak ngapa Ambil ayat ni pada eras hari Fattakullaha wa ati'un Hendaklah kamu Takut ataupun takwalah kamu Kepada Allah dan ta'a'lah kepada aku Aku di sini maknanya rasul Yang Allah Ta'ala cerita dalam kisah tu Masuk ayat 132 Dan seterusnya nak Kita tengok masa insyaAllah ada lagi lagi dan berbaktilah kamu kepada Allah yang telah menolong kamu dengan pemberian nikmat nikmatnya yang kamu sediakan mengetahuinya maknanya mengingatlah nikmat yang Tuha beri kepadamu jangan ingkar sama sekali syukurlah banyak Ini nabi hud pesan kepada kaum dia supaya juga pesan kepada kita semua nikmat yang Allah Taala bagilah kesihatan kesenangan ada tempat boleh apa tempat duduk boleh makan, boleh minum, boleh tidur Jalan, gis itu, gis ini Alhamdulillah Syukur banyak Sebab tu orang-orang Islam ni Dia selalunya sebut Alhamdulillah Lepas tu, hati terikat semua dengan Allah Ta'ala Allah beri gapa-gapa Alhamdulillah, mujurnya Tuhaiwi. Nah, Boleh makan, boleh minum dan sebagainya Tuhai kata lagi Diberinya kamu binatang-binatang ternak yang biak Serta anak pinuk yang ramai Masya-Allah. Nah, orang zami dulu dia dia menanam, dia mera. Ha nah, tu. Pastu boleh pula anak-anak. Masya-Allah ni satu nikmat sa ni. Kita zami sekarang ni pun lari tak lepas daripada benda-benda ni. Apa pasal orang apa pasal benda boleh duit rai dai go to going. Masya-Allah. Wa jannatin dan taman-taman yang indah permai serta mata air-mata air yang mengalir. Masya-Allah taman-taman yang indah permai dia itunya apa ni?สวนผัก ทั้งหลาย,ต้นไม้เขียวขจี sedap tengok mata. Ni zamir dulu dan zamir sekarang pun lagitulah juga. Kita apabila kita tengok orang ada kebong banyak-banyak, masya-Allah, Sedak mata mana dan orang ada kebong tu sendiri dia ya ada harap Kebong dia akan beri hasil dan pendapatan yang banyak nah buah tu buah ni boleh jual dan sebagainya masya-Allah Nabi Hud pun royak dengan tu hawi hey, kepada kamu banyak hai hey, kaumku nah ha, tu inni akhafu alaikum azab yaumin azim Sesungguhnya, so, aku takut bahawa kamu akan ditimpa azab seksa hari yang besar Huru huruharanya nak molek dan kamu duk joli duk apa ni Suksabar so, macam ni, kamu diri aku, ingat molek. Satu hari, Allah Ta'ala akan buat turun bala, nanti hacoh lebih lah. Tapi puak-puk dia kata lagu mana? Ha, ni dia panggil jawap muluk Nabi. Jawap muluk, kadang-kadang tak molek. Kita dengan orang tua, kita dengan guru kita, dan orang-orang yang kita hormat, jangan kita jawap muluk. Dia kata, gapar, senyap, sudah. tu orang cerdik. Tapi orang yang tak cerdik Dia tato selalu dah Dia jawab mulut selalu dah Jadi Nabi Hud Tancai benar-benar Nak jadi kaum dia Baik Molek Dengan dia beri nasihat Dan tunjuk ajar Tapi puak dia kata macam mana Mayam Rab Katakanlah Mereka menjawab Sama sahaja bagi kami Sama ada engkau Beri nasihat pengajar Atau engkau tidak menjadi orang Dari orang orang Yang memberi nasihat pengajar maknanya he hu samanya mung bagi nasihat dengan mung takwi nasihat supaya aku tak sempat dengar ha tu. aku tak sempat terima gapah mung duk wayak ha dia panggil chat ceng orang yang diberi nasihat tapi tak sempat terima nasihat supaya dengan satu ayat dalam surat tu surahussafat yang Allah Taala firman wa idza zukiru la -kurun. apabila mereka diberi peringatan maka mereka tidak mahu menerima ingat saat ini Maknanya tak saya terima nasihat dan tunjuk ajar Lepas itu teruk Kalau kita kecik bahasa mudah-mudahnya Orang apabila diberi nasihat Tapi tak saya terima nasihat Kalau orang raya ke Dia Tak sadar raya ke aku Mungkin raya ke orang lain Jadi wak diri sendiri Minta maaf deh. Wak pasal kedabal Seolah-olah katanya tak leh nasihat tak leh tip walaupun sikit. Royak gapo pak pati sekit dah. Ha ni ingat baik-baik orang dah tutup yuran pasal tak leh terima nasihat tak leh ajar. Apa tak ada roh? Siapa nak pergi ajar dia? Siapa nak pergi royak kat dia? Kalau lah dia hati dia tu, otak dia, cara hidup dia menyam rap kebenaran, apa pun tak saya si terima orang tak terang adahlah Tulah kita semua saya seru diri saya dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian kita apabila orang beri nasihat kepada kita walaupun kita kacik gigi sekali pun ai aku tak boleh terima gapo hak dia nak buat tak boleh, tak boleh terima apa ini? tak boleh terima benar dia nak. Tapi kita kena jam dengan nasihat. Tu nak ayatnya kita kena pelembut hati kita. Jangan kerah jangan bengis jangan kasar. sang. Wujadilah kita ni wujadi mudah-mudah mudah terima nasihat, mudah ajar, mudah royak, mudah bentuk. Patuh hak paling molek sekali. Hak nasihat kita iaitu nya kalamullah. Perkata eh Allah Taala lah apabila kita baca, kita dengar wujadi meresap. Seger masuk di dalam jiwa kita sama ada kita dekat tengah sembahyang kita dengar daripada Teme baca ataupun kita baca sendiri ataupun luas semaya hok kita baca bi jadilah Quran ni mari basuh jiwa kita nasihat yang paling molek sekali iaitu nya kalamullah sebab tu nabi sebut fa inna hadithi alhadithi kitabullah sesungguhnya seelok-elok semolek-molek perkataan iaitu nya kalamullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk iaitu petunjuk yang datangnya daripada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tak ada orang ni eh? Dalam hidup seorang muslim muslimah kalau kita buat tanya gapo hak paling molek sekali nasihat iaitu nya awak mudah-mudah qiraat dengan hadis-hadis nabi pastu melalui perkataan ulama-ulama e, yang bersih jiwa, yang baik akhlak. Orang-orang okay, okay. pasal itu bila kita dengar nasihat, Allah kadang-kadang titik air mata. Hanilah kita nak terima nasihat daripada orang-orang yang ambil daripada Quran, ambil daripada sunnah Nabi dan daripada orang yang bersih jiwa. Hanilah yang kita nak. Nah. Jangan jadi sama sekali. Saya janji saat ini katanya nak perhabis. Tapi tengok masa habis dah. Nak perhabis kesah Nabi Hud. Tapi insyaAllah kita esok kita perhabis kesah Nabi Hud. Hari Khamis esok. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh.